oke okay, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hari ini kita akan coba cabut sensor remnya biar jalannya sudah tidak menunjukkan dit lagi atau biar lebih enak dipakai kita akan coba buka Ada dua bau Ini Buka atas Lupa Oke, ternyata belum bisa dibuka. Sekarang kita akan cari sensornya. Mana ini sensornya? Ini mungkin. ini, mungkin ini Bukan Berarti ini sensornya ini Ini censurnya ini, ini eh ini Oke, kayaknya untuk melepas ini terpaksa kita harus lepaskan ini dulu nih. Apa ini namanya keren sering dulu kayaknya. kita lepas remnya, kita akan cari hmm. ke rem lepas, lepas dulu remnya nah, kita coba lagi ke atas lihat bisa lepas Ini bisa dilihat sensornya. Nah, lepasnya ini, Caranya. ini harus dijukan. Itu kalau lepas, ternyata dulu lebih baik kita cari ini aja dari aduh jalur sambungannya. Biasanya pasti ada sambungan ini, kita cari dari pasang dulu. nanti sambungannya oke sini cari jalurnya sensor Oke ini dia ah ini kita kita buku ini hmm. oke ini bisa dilihat ini warnanya warna oren ini nah ini oren. Oke okay, kita akan cek warna. Oke okay, kita lepas sensornya. Nah, Oke okay, sudah. Oke okay, sudah. Sekarang kita akan tes. Intinya. sekarang kita akan tes oke atau kena eh lupa kan remnya belum dipasang di belakang oke udah udah bisa udah udah kita jalan oke okay, ada akan... ini jalan, oke okay, biar itu... nah, nah ini kita sekarang masih jalan, sudah tidak lagi, nah. Oke, okay, yang kita butuhkan cuma melepaskan sensor ini tadi saja jalurnya. Ini tadi jalurnya. Ini yang warna ini, Oren. Oran. Oke. Okay. Nah ini warna oren. lepas saja nanti kalau papa mau dipasang lagi tinggal pasang oke, sekarang kita tutup oke jadi seperti itu caranya untuk melepaskan jalur kabel sensor rem belakang oke sekarang saya akan pasang lagi oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh